Keberhasilan dan Kejatuhan Usia Usia menjadi luar biasa berhasil karena ia melakukan yang benar di mata Tuhan Akibatnya segala usahanya dibuat Tuhan berhasil Tuhan selalu menolongnya dengan ajaib Namanya bahkan termasyur sampai ke negeri yang jauh Kunci kejatuhan usia Banyak berkat Tuhan membuat usia congkak Kecongkakannya membuatnya tidak mau menerima teguran dan marah Kemarahannya membuatnya terkena kusta sampai hari matinya Hati-hati, tinggi hati mendahului kehancuran.